Aku kira Tuhan mengirimmu untukku selamanya. Tapi nyatanya, kamu hanya singgah, lalu pergi menghilang Meninggalkan rasa cinta, rasa sayang, juga impian membangun rumah tangga di masa depan Mungkin aku juga yang salah Telah membiarkanmu mengetuk pintu hati Juga membiarkanmu masuk dan singgah Lalu meracuni ruang kosong di hatiku Kecewa rasanya, benar-benar kecewa. Ditinggalkan pergi ketika sedang asik mencintai dengan sepenuh hati dan pikiran. Seperti menaburkan bubuk hitam pada api unggun di musim dingin. Yang aku pikir akan membuat suasana semakin hangat, tetapi malah membuat terbakar semua yang mengelilinginya. Tapi harus bagaimana lagi, semua telah terjadi Impian membangun rumah tangga bersamamu pun Telah roboh seiring kepergianmu yang begitu menyakitkan Terima kasih sudah pernah mencintaiku sepenuh hati Walaupun tak pernah lagi kutemukan cinta itu pada senyumanmu Terus terang saja, aku bangga pernah menjadi salah satu orang yang paling kau cinta Meskipun berujung getir dan luka yang aku rasa Tapi aku tetap berdoa Semoga Tuhan yang Maha Esa menaburi kita rasa bahagia Dengan insan yang berbeda, yang saling mencintai dengan tulus Hingga menua bersama-sama